Salam sahabat akpai, salam sahabat guru PAI seluruh Indonesia Baik pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan eh, cara menampilkan dua aplikasi dalam satu layar sehingga memungkinkan kita dapat menyimak, mengawasi, melihat kedua aplikasi yang jalan di satu layar kita Baik saya akan mulai akan membuka file modul ya file modul misalnya kita buka modul Vicky KB1 kita buka klik dua kali saja di e, nama file ini nah setelah e, file ini terbuka kita perhatikan ada tiga icon gambar yang ada di Pojok kanan atas Minimize, maximize, close Kalau kita maximize berarti Aplikasi ini berjalan satu layar Full Satu layar full Kalau kita restore down Restore down maka dia akan Tidak akan full layarnya Sehingga memungkinkan untuk kita bisa eh, Perlebar dan perkecil layarnya Seperti ini bapak ibu sekalian nah, setelah layarnya diperkecil seperti ini berarti dia sudah mengambil satu sisi di bagian kiri kita pada layar ini lalu kemudian setelah itu kita akan buka aplikasi yang lainnya aplikasi yang berikutnya yaitu misalnya eh, browser browser Google Chrome untuk membuka LMS kita di space, nah, perhatikan lagi kembali restore down. Kita klik untuk mau restore down, artinya kalau di sini sudah ada kotak satu, berarti dia sudah restore down. Kemudian kita arahkan kursor kita kepada pinggir aplikasi tersebut, lalu kemudian kita tekan tarik ke samping. Secara otomatis, dua aplikasi ini sudah tampil masing-masing di layar kita. Saat ini sudah ada dua aplikasi yang tampil di layar. Nah, sekarang supaya kita bisa menjalankan eh, apa namanya aplikasi ini, eh, ingin kita copy, ingin kita mencari sesuatu eh, kata atau teks di file Adopt Reader ini ya di modul ini kita aktifkan di sini. Misalnya eh, di LMS kita ada pertanyaan, di LMS kita ada pertanyaan eh, apa yang dimaksud dengan zakat, misalnya ya. Olehnya itu eh, kita harus mencari. Pengertian di sini, zakat adalah ya kan? Zakat adalah kata kuncinya. Zakat adalah nah, kemudian kita cari di menu edit, kemudian find. Nah, setelah diklik, masukkan kata-kata kalimat zakat adalah. Setelah itu, next, maka eh, sistem akan mencarikan kita. Ini ada tulisannya, zakat adalah ya kan? Ini, zakat adalah ya. kalau misalnya Sayyid Sabik menurut Sayyid Sabik ya Sayyid Sabiq ya kata-katanya harus persis sama dengan yang ada di di tulisan itu yang kita cari maka kita akan digiring mencari kata-kata yang ada di eh, file ini yang ada nama sayid kata-kata Sayyid Sabi Hai nah, maka kita tidak setengah mati lagi membaca menggulir eh kita punya kursor naik ke bawah cari tidak lagi karena aplikasi ini membantu kita untuk mencari kalimat yang ingin kita cari saya kira demikian eh Bapak ibu sekalian sahabat guru PAI yang saya berbahagia sekelumit eh apa namanya, sekelumit pengalaman yang dapat kita bagikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.